Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Mustafa Akun Ige Yantotur dari Sidoarjo terima kasih ke Armaul Channel kaosnya sudah datang dan kaosnya sangat bagus sekali semoga channelnya Armaul Channel sukses selalu dan berkembang menginspirasi menghibur seluruh masyarakat Indonesia terima kasih sukses selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum perkenalkan nama saya Setia Widodo dari Nganjuk IG Britaki. Terima kasih untuk kaosnya dari Armaul Channel sesukses selalu ya Semoga channel YouTube nya makin sukses dan lancar terus dan menginspirasi oke? Okay? Assalamualaikum perkenalkan saya Karina Putri dari Klaten IG Karina Putri 7 Terima kasih kaosnya dari Armao Channel. Semoga YouTube Armao Channel kedepannya semakin sukses, lancar dan percaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Arfan. hadiah kaosnya sudah sampai. Semoga saya selalu dimurahkan rezekinya dan semoga channel youtube Armaul channel makin berkembang dan selalu menghibur para subscribernya Yee. terima kasih untuk mas Arfan salam dari di di kota Serang, Banten terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ajik <tuh> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih buat teman-teman semua Yang udah mau mendoakan saya Semoga doa kalian semua Dijabai oleh Allah SWT Dan semoga kalian semua Selalu diberikan kesehatan Sekeluarga diberikan kesehatan Dan dilancarkan rezekinya ya e, Di sini saya cuma mau bilang terima kasih banyak terima kasih banyak buat kalian yang udah mau support armaud channel yang udah mau dukung armaud channel dari nol subscriber hingga sampai saat ini sekitar 8ribuan subscriber, terima kasih banyak, semoga kalian semua bisa menjadi penonton setia dan subscriber-subscriber setia dari Armaul Channel setiap ada video baru, setiap ada konten baru, kalian selalu hadir dan selalu uh, bisa diajak berinteraksi, berkomunikasi di uh, kolom komentar dan juga di sosial media saya oke, okay? semoga kalian semua bisa menjadi teman saya, bisa menjadi uh, apa ya saudara saya Mungkin kita terpisahkan eh, jarak ya, jarak kita mungkin jauh ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari eh, Tangerang, dari Kalimantan, mungkin jauh-jauh semua. Tapi setidaknya kita bisa berkomunikasi melalui media sosial ini dengan baik dan semoga kita besok bisa dipertemukan ya. Oke, okay, itu aja eh, pokoknya semangat buat kalian semua, semoga... Kalian semua dilancarkan ya segala, segala urusannya. Dan sehat selalu sekeluarga. Oke. Okay. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.